Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada, difatifikkan kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Sebelumnya Bang Min akan mengucapkan nih kepada Lesti dan Bilar para sahabat ya Alhamdulillah Tentunya kakak Bilar dari dedek Lesti ke ini sudah dua bulan pernikahannya Masya Allah selama dua bulan pernikahan Lesti dan Bilar Mudah-mudahan rumah tangga kakak dan dedek Lesti Selalu diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin, ya Rabbal 'Alamin, tetap sabar, tetap menjadi Leslie dan bilar yang baik, dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Ada juga unggahan dari Jas Leslar sahabat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di sini selamat dua bulan pernikahan Leslar doanya masih sama dengan mal seri sebelumnya banyak doa baik yang selalu kita Leslar lovers panjatkan. intinya semoga kalian dua anak baik yang sebentar lagi jadi orang tua hebat selalu bahagia dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala amin Masya Pak Khatiah. Ya, mudah mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendukung, mendoakan, dan mensupport BD Lesti dan Kakak Rizki Pilar. Keunggulan berikutnya, ke kabar berikutnya, persahabat di mana tentunya Alhamdulillah, hari ini adalah hari Maulid Nabi Muhammad SAW, Wasallam 1443 Hijriyah. Kita tentunya mudah-mudahan selaku umatnya selalu mencontohkan yang terbaik persahabat ya dari sikap-sikap nabi kita keluarga besar dari lanslaw first juga mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah ada juga unggahan dari l2w.id yang mengucapkan persahabat ya selamat memperingati maulid nabi Muhammad SAW ini. Masya Allah mudah-mudahan saja kita semua selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, amin, ya robbal alamin Dan untuk berikutnya kita lihat persahabat ada sebuah unggahan juga yang kita dapatkan info dari Leslar Lovers Hongkong Real yang menginfokan bahwa bakal ada acara meet and greet 15 bulan Leslar Dan memperingati maulid nabi Ini Leslar Lovers dari Hongkong Persahabat ya acara akan dilaksanakan Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 Tempat Steam Sui Exit E pukul 12 sampai 17.00 Ini tepatnya di Hongkong persahabat ya Susunan acara yang pertama ini berdoa bersama atau yasinan Acara yang kedua tasyakuran hadirnya Leslar Junior, masya Allah mudah-mudahan tetap selalu kompak dan tetap selalu solid, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya persahabat tersebut unggahan yang luar biasa, mau mencidukan vitamin manja yang keterdapatkan ketika Leslar dinner bareng keluarga. Masya Allah persahabat yang perhatikan dua orang baik ini selalu membuat kita sebagai fans sejati merasa bangga dan merasa bahagia. Walaupun di luar sana masih banyak orang yang tidak menyukainya tetapi kita sebagai fans yang baik harus tetap mendukung dan mensupport Lesti dan Rizky pilar. Dan dalam postingan tersebut banyak sekali komentar yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram Netizen underscore Indo aja Mengatakan, sebenarnya biasa aja Namanya juga Bilar baru belajar jadi suami Selama ini kan dia sendiri Dan juga biasa aja yang namanya hubungan suami-istri begitu Jangan dibandingkan dengan sinetron atau drama Korea Katanya tuh persahabat ya Dan ada jawaban komentar juga Yang diberikan dari akun Fajarwati Ade Romantis itu bukan gandengan tangan atau cium-cium melulu Ada banyak sisi lain dari romantis Misalnya suami kita bantu-bantu pekerjaan di rumah itu juga bentuk romantis Jadi kalau lagi cuek-cuekan bukan berarti gak romantis Atuh katanya tuh bersahabat ya Kita sebagai fans harus tetap mendukung yang terbaik Pokoknya untuk idola kesayangan kita Berikutnya kita lihat juga Ada sebuah info juga dari akun l2w.id yang menginfokan persahabat Yah Mari mengajak kita semua untuk streaming party on YouTube dan platform musik lainnya untuk mendukung Lesti Kejora supaya bisa memenangkan nominasi di Indonesian Music Award atau AMI Award persahabat Yah Yuk buktikan kekompakan kesulitan kita untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Billar dan selanjutnya juga persahabat di sini sebuah unggahan yang mana ada sebuah percakapan pesan. Lesti Kejora bersama Rido DA2 bersahabat dia tersebar aja nih. Dedek Lesti mengucapkan doa untuk DA2 Rido yang sudah menikah persahabat dia ya. atau baru saja menikah. Di situ Dedek Lesti menyampaikan lewat pesan mohon maaf Dede dan suami gak bisa hadir karena kebetulan hari ini masih di Malang. semoga bahagia selalu. Ini diunggah oleh akun Rido DA2 persahabat ya, Dan menuliskan sebuah kalimat caption Amin ya Allah Thanks de Lestike Kejora dan Bang Rizky Bilar Tuh, Masya Allah bangga persahabat ya Tetap menjalin hubungan yang baik Mudah-mudahan saja untuk Rido juga Selalu diberikan kebahagiaan dalam rumah tangganya Amin ya rabbal Alamin dalam postingan tersebut, di-repost kembali oleh akun Leslar Go Public Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Merasa Min nih yang karir kirim bunga Leslar Masya Allah Katanya itu happy wedding ya, de 2 Ridho katanya tuh <laughs> Luar biasa banget ya, dukungan yang baik dari fans sejati Leslar Dan kita lihat juga, ada banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon yang diberikan Salah satunya dari akun Neng Vita mengatakan Ketikanya dijaga guys, jangan julis atau nyidir Yang mau mendoakan, silahkan Semoga doa baiknya kembali pada dirinya sendiri Amin tuh sahabatnya, jangan julid Kita tunjukkan Tentunya fans sejati Leslar itu adalah fans yang baik Kita masih menunggu kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pandangan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi menucapkan terima kasih